Apa itu taqwa? Kalau cinta ada C-I-N-T-A Kalau taqwa ada takwa wawudannya Halo sobat abah dimanapun kalian berada Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera buat kita semuanya. Di video kali ini kita akan coba mengulas mengenai apa itu makna dari takwa. Takwa sebagai tujuan paripurna dari dilaksanakannya ibadah puasa Ramadan ini memiliki beberapa makna. Pertama, kalau menurut kata dasarnya takwa itu bermakna al-khasyah atau al-khauf yang berarti takut. Takut kepada apa? Takut kepada murka Allah dan takut kepada siksaan Allah Subhanahu wa taala tapi takwa juga bisa bermakna taat. Yang kalau dalam definisi terminologisnya atau secara istilahi itu biasa diistilahkan dengan e, sebutan imtisalu awamirillah wajistina bunawahi, yakni takwa berarti melaksanakan segala perintah Allah dan menjauhi segala apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi secara jelas ringkas dan padatnya makna takwa sudah bisa kita ambil dari pengertian di sana. Melakukan segala perintah Allah dan juga menjauhi segala apa yang dilakukan oleh Allah Sangat general Kalau kita beribadah, melaksanakan perintah Allah berarti kita bertakwa Kalau kita menjauhi apa yang dilakukan oleh Allah Salah satunya kemaksiatan itu juga bukti dari kita bertakwa pada Allah Nah berikutnya, apa ciri-ciri dari orang yang bertakwa itu sangat beragam Misalnya kita bisa temui di dalam Quran Surah Al-Baqarah ayat ketiga dan keempat di sana bisa kita temui beberapa ciri dari orang-orang yang bertakwa, di antaranya yaitu: pertama, iman kepada hal-hal yang gaib; yang kedua, melaksanakan solat; yang ketiga, berimpak dan sedekah; kemudian iman kepada Al-Quran dan kitab-kitab yang terdahulu; dan juga beriman kepada hari akhirat. Atau, misalkan bisa kita temukan dalam surat berikutnya, Surah Al-Imran, ayat 134 dan 135. Di sana bisa kita temui ciri-ciri orang yang bertakwa itu diantaranya yaitu gemar berinfak, bisa menahan amarah, orangnya pemaaf, mencintai kebaikan, selalu mengingat Allah dan selalu memohon ampun kepada Allah. Itu tadi beberapa ciri dari orang-orang yang bertakwa yang bisa kita temui dari dua ayat tadi yang sebenarnya masih banyak bisa kita gali karena setidaknya kata takwa dalam Al-Quran itu disebutkan sebanyak 245 kali beserta dari derivasi ataupun turunan-turunan uh, penggunaan kata dari takwa itu sendiri jadi masih banyak sekali ya sob tapi untuk kali ini Abah ingin coba mengangkat satu konsep tentang ciri orang bertakwa yang cukup unik karena diambil dari akronim ataupun dari singkatan kata takwa itu sendiri istilah ini dipopulerkan oleh Imam Al-Fusayri dan beliau merinci beberapa ciri orang yang bertakwa diambil dari huruf yang membangun kata takwa itu yaitu huruf ta, huruf kop Huruf waw dan huruf ya Untuk ciri yang pertama menurut Imam Al-Qusyair ini Yaitu ada huruf ta Yang merepresentasikan dari sifat orang bertakwa yaitu tawadu Artinya rendah hati Ingat rendah hati bukan rendah diri Dia itu bisa saja punya harga diri yang tinggi Tapi di hadapan orang dia tidak pernah sombong dan tidak pernah takabur Itulah di antara ciri orang yang bertakwa Huruf yang berikutnya ada huruf kop yang merepresentasikan dari sifat Kona'ah atau merasa cukup dengan apa yang sudah Allah berikan kepada dirinya. Jadi dia tidak pernah meminta lebih, merasa cukup dengan apa yang sudah dia miliki. Dia jauh dari sifat rakus, sifat tamak, apalagi sifat-sifat buruk orang yang sangat cinta terhadap dunia. Yang berikutnya juga ada huruf Waw. Ya, Di sana Waw merepresentasikan dari sikap orang bertakwa yaitu Waro. Waro itu makna umumnya yakni apik. Atau hati-hati Apik dari apa? Yaitu apik atau hati-hati dari hal-hal yang haram tentunya Dan yang berikutnya juga bisa menjaga diri atau berhati-hati dari hal-hal yang syubhat Syubhat itu apa? Syubhat itu adalah hal-hal yang mungkin antara halal dan haram Misalnya kita nemu uang di jalan itu syubhat Atau misalkan makanan yang belum jelas halal-haramnya itu syubhat Orang-orang yang bertakwa itu akan senantiasa menjaga diri dari hal-hal semacam itu dan yang terakhir, kita bisa menemui salah satu huruf ilatnya, yaitu huruf ya, yang mewakili dari sifat yakin. Orang bertakwa itu memiliki sifat yakin, yang merupakan gambaran dari keimanan. Itu adalah puncak dari sifat manusia, puncak dari sifat takwa, yaitu kita memiliki keimanan terhadap Yang Maha Esa, terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, keimanan yang dibuktikan dengan keyakinan dalam hati tikror ataupun pengucapan dalam lisan, dan juga af'al ataupun perbuatan dalam sehari-hari. ya. Nah, jadi itu sobat sekalian ya. Abah sudah coba mengulas secara runut dari mulai pengertiannya. Takwa itu secara garis besarnya berarti melaksanakan segala apa yang diperintahkan oleh Allah dan menjauhi apa yang dilarang oleh Allah. Dan juga kalau secara ciri-cirinya banyak dalam Al-Quran, Abah coba mengangkat yang unik yang disampaikan oleh Imam Al-Qusairi dari singkatan takwa itu sendiri yang merepresentasikan satu sifat tawadhu, dua sifat kona'ah, tiga sifat waroh dan keempat sifat yakin ataupun iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Jelas? Baik, sobat sekalian itu tadi pembahasan kita untuk kali ini, mudah-mudahan pembahasan ini bermanfaat dan mohon maaf kalau misalkan ada kata-kata ataupun perilaku Abah yang salah ataupun kurang berkenan buat sobat-sobat sekalian. Silahkan kritiknya, komentarnya, dan juga masukan-masukannya tulis aja di kolom komentar. bebas Dan buat kalian yang belum subscribe channel ini, dukung terus dengan mengklik tombol like, subscribe, dan lonceng notifikasinya. Dan kalau kalian merasa video Abah ini bermanfaat, silahkan share seluas-luasnya ke rekan-rekan dekat kalian ataupun ke rekan-rekan jauh kalian, boleh. ya Mudah-mudahan jadi ledang amal buat kita semuanya dengan terus menebar kebaikan dan kemanfaatan. Dan segitu aja. Hatur saya buat perhatiannya. Sampai jumpa lagi di video berikutnya. Dan akhir kata, bila topik walidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.